welcome back brotherku di channel Oscar slot official cuy nah kali ini gua bakalan main game bonanza cuy sebelumnya gua belum pernah ya bikin konten di game bonanza tapi kali ini gua bakalan bikin konten di game bonanza cuy gimana keseruannya coy apakah bakal profit ataukah bakal zonk nah, kita simak sampai selesai video cuy ya. ini gua ngerecord sambil nyocol cuy ya jadi no edit edit cuy no edit edit pokoknya apa hasilnya itu yang bakal gua upload cuy ya modal gua di satu juta cuy ini gua back di 4800 cuy ya semoga gua dapat cuy kalau seharusnya boleh gede dong cakep 72.000 lumayan oke masih belum ada tanda-tanda gratisan cok masih belum ada cuy oh ya gua mau ngasih tahu ke kalian semua cuy salah satu yang fenomenal di Indonesia cuy tempat nyelot terbaik ya tempat nyelot tergacor ini gua kasih tahu nih cuy namanya Gacor 77 dan Odin 77 cuy kenapa gua bilang gacor terbaik karena udah hampir tiga bulanan gua nyoba main di sini cuy ya nah dari hasil tiga bulan tuh gua lebih banyaknya menang ketimbang gua kalah cuy gua lebih sering ngwede ketimbang gua depok. Ya kan, lu tau lah. Si, bah, biasanya gua ngedepo berapa, cuman kali ini doang nih gua bawa gede. Biasanya gua juga bawa bonamoda receh ya. Bonamoda receh itu gua juga keseringan JP coy. Apalagi kalau gua bawa muda gede ya, mungkin hasilnya bisa maksimal nih coy. Jadi ya, pantengin sampai habis coy, ya. Oh, oh, yang mau daftar di Gacor 77 atau di ujin 77 bisa cek di grup saya coy ya. Link grupnya ntar gua di komen ya ntar kalian bisa lihat di komen, link grupnya bisa di situ yang mau daftar langsung aja daftar pakai referral gua coy biar nular juga hokinya coy ya nggak sih iyalah masa enggak back to the game back to the beach cuy oke okay, cakep ping ping gua konek dulu kasih gua biru biru dong yang gede Tio. ah cakep lah hijau apa ngapas lumayan lah. ping aduh enggak mau ping gue jarang sih sebenarnya main game bonanza gue jarang banget karena bukan game kesukaan gue lah ya lo tau lah game kesukaan gue mah kalau nggak Zeus Thor Asteg ya, itu gitulah ya Pernah, princess sekali-sekali lah cuy kalau game bonanza pertama lah gue bikin konten game bonanza ini cuy karena ini pun ada request ya dari teman kita eh abang Heri, dia request dari lo ya gua mainin semoga bisa profit semoga bisa gue guacok sini belum terlihat tanda-tanda gratisannya cuy gimana ini Cok gimana ini gimana ini ada gak sih gratisan yang blur blur saya so, yang ada gratisannya sih masih belum ada Belum ada tanda tanda belum ada tanda, -tanda. oh ya yang video gue yang kemarin udah pada nonton belum cuy? itu seru banget gokil banget gue bisa nge juga kemarin saya pokoknya buat kalian yang lagi nonton sekarang belum melihat video gue yang sebelumnya bisa dilihat langsung cuy, ya di Uh, kanal YouTube gua bisa cek aja cuy di halaman videonya tonton tonton tonton jangan enggak jadi komen di like ini share juga cuy ya ya iyalah tuh jangan jangan gak di-share jangan gak di komen berada buat tampolin lu semua cok buat kalian juga yang mau nge request nge-request game boleh komen-komen aja atau komen atau japri gua secara langsung ya di tele atau di wa bebas jadi, kalian bisa request request game, ya? enggak ngomong pola ini dong, di game ini dong. Oke, gua cariin polanya, kalau dapet gua upload. Kita saling berbagi lah, kita saling-saling berbagi cuy. kalau gua dapet pola gacor, gua kasih, gua share. Oke, cok, ala-ala lapar, Mas doang. Biji, saling berbagi kita kan ya nama-nama namanya slotter ya kan namanya slotter tita saling berbagi pola dan trik-trik ya cuy ya biar sama-sama wd biar sama-sama jp ya kan iyalah masa nggak apa cari coba minum coba aus kebaca terus aus ah, air putih Cok ya pasal suka minum konsen air putih juga gua suka cuy back to the game lur masih belum ada tanda-tanda kemenangan nih lur mana ya tanda-tanda kemenangan oh iya gue juga mau ngasih tahu nih malam gue live cuy ini buat kalian kangen karena gue udah lama gak live di sini bisa pantengin nanti malam ya kita ngelive di sini cuy ya. oke oke oke oke my brother oke, malam kita ngelive di sini cuy santuy gak malam ini malam besok lah ya gue liat schedule juga sih cuy nah, sibuk atau enggaknya kalaupun gak sibuk ya besok pasti sih kalau besok pasti tapi kalau malam ini gua usainin aja ya. Woi, uh, ini cewek belum dapat-dapat juga gua gratisan ngemek, ngemek. Eh, tuh beradar. Pasti gua gratisan. sop ya elah-elah. Ih, elah. 46 46.000 doang. Lagi, lagi wheel-nya. Deh. Ih, 50.000 sayang banget 64000 eh, doang enggak nyampe 100-100 acan lu lah eh dong lagi dong lagi dong konek-konekin dulu atuh yang gede kek pecahan yang banyak gitu biar gacor brother biar gacor sebenarnya kalau lihat RTP ya lagi-lagi RTP sih game bonanza juga lagi bagus RTP nya game-game pegeshop juga lagi oh bagus eh, RTP nya capek gue nyari gratisan sih gue coba abu aja lah ya capek gue nyari gratisannya coba coba nih coba nih dapet gak nih gratisannya JP gak nih oke, ya kuning dia lagi dong build gamenya oke lah lumayan lah 167 ribu oke lagi dong kuning cakep hijau gua nih putus oke square square square oke manis 300 ribu cuy naik ini ke kali 4 kita ya masih ada ini masih ada kolosal simbol yang gede ya biru taik-taik apa penting kita naik ke kali empat lagi dong eh akhirnya sikit bener cong tidak 98.000 apalah semoga di sini coy semoga kita dapat di sini lagi dong ledakin ledakin ledakin banyak yang gede Oke okay, wheel game Yee, segitu doang, okelah okay gak papa lah, balik modal lah hitungannya ya udah balik modal, tinggal cari profitnya oke okay, pinggual gua, 590 ribu belum, belum terlalu signifikan ayo dong kolosalnya dong kolosal ya kolosal. kolosal ah, jual lagi 697 ribu gak mau deh, merah hati tuh co oke, udah profitnya 50 ribu okay, lah kiwil yang banyak oke, okay, manis lah okelah okay, gak papa lah, 697 sampai Oh nambah lagi cok dapet kali 6 gue cok naik coy Terbaik Ayo orang kasih gue JP dong nak clear Kasih yang bagus dong pecah-pecahnya ya nak clearnya Pecah-pecah hijau gua, hilangin tuh dulu hijau-hijau tuh, Masa aja hijau terus Oke kuningnya hilangin juga Nah ini Real game Terbaik Waih gapalas 1.000, 100.000 Keren. Udah propin 1.000 gua lor Masih udah propin 1.000 sih gue Oke okay, lagi square square square square square Biji kagak ada pecah apa-apa Kalau sih ya kalau sel kalau sel Ah ngehe ngehe Celah kali enamnya kagak ada isi cok dah tai kucing lah kali enamnya Cek lur Saking apalah saya ya profit lima ratus ribu kita lur Profit lima ratus ribu mah men lumayan lor, ya. Lumayan lor, ya satu koma enam nih coy eh sih seberapa sih gitu lumayan lah lumayan lah berapa masih benar masih udah ada deh lah karena gue baru ini main ini eh, bikin konten kayak gini di game gue baru kalau nah, udah pop it lah masih bubur terbit ya udah lah mendingan gue, lah. Ya, sih, gue? Karena ini juga dari kalian ya sebenernya gowek mah pengenin dari konten mah fokus ke Aztek ke Zayu sama ketol sih kalau guanya pengen ya karena gua tuh pengen itu lagi gue gua tuh jadi gua tuh ya sedikit tahu cara-cara triknya nih jadi itu gua mau -share ke kalian itu sih cok itu tuh kemana mulu udahlah gawe deh aja lah curah thank you buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa di like di comment and di share cuy ya sampai ketemu lagi di next video see you and bye bye